muda biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira kobokan adalah samudra raya mengira batang pisang adalah tiang tiang laut.